Oh, tak aja, tak Kita oh, <pulau> keluarin semua ini nanti ya. Nggak usah dimasukkan. <pulau> kalau ada mau masukkan lagi, coba semua lah. Sama-sama belajar, sama-sama pingin ngerti. Nah kalau data yang dibawa, nggak sesuai rutin. dengan konteks di sini, apalagi keilmuannya kurang, terus buat apa kalian pamer keilmuan di sini? Itu kan buat ya. Yeah? Saya ngerti apa-apa, dalam keilmuanos Daniel tapi saya itu di sini karena data yang Halo, dibawa Pak, sorry, ini apa? Mohon maaf. Eh, itu, eh, dengarkan Mas Daniel. Kamu sendiri membawa data ya. Dengan se eh, sebuah screenshot, satu screenshot di situ ada huruf-huruf Arab. Hei. Ditanyakan sama narasumber di sini, apakah Budi Daniel bisa membaca? Tidak tahu. Oh, tidak bisa membaca. Dari mana sumbernya juga kurang jelas. Artinya, Bro Daniel membawa sebuah data yang tidak valid. Oh, sumbernya nanti saya bawa, Pak, tapi bukan. Nah tanang. itu kan nanti, nanti kan itu. Artinya, ya, meskipun sumber kamu itu sembrang, ada, sebagai kan paling fatal sekali, paling hakiki sekali, yaitu si pembawa data itu tidak mengerti bahasa yang ada di sana. saya di sini tak... seperti begini ya. Saya mungkin orang Jawa, membawa data bahasa aksara Jawa, tapi kalau saya nggak bisa membaca. Apa yang saya perjuangkan di sini yang memikirkan malu diri saya sendiri. Jadi, lain kali Bro Daniel belajar lagi untuk membahas masalah-masalah kitab orang lain. Apalagi itu, oh bukan, bukan berbentuk itu Arab? Kitab, apa itu? Bukan, uh, Arab ya. Di situ diungkapkan oleh Ustadz Ahmad Wahid, "Itu Arab yang modern," katanya. Itu oh, kan salah. Arab yang lama, salah, itu Arab, Arab gundul, yang pak. lama. Itu, itu gundul, tidak pak. ada harokatnya, enggak ada titik komanya, nah, tidak itu, ada gundul semua. Begitu loh, iya, itu Arab gundul, Pak bukan arah bundul tadi mas Daniel nah ini mas Daniel makanya itu Loh, mas itu Daniel Arab kurang Pak. pemahamannya screenshot yang mas Daniel di bawah itu ada harokatnya ada titik-titiknya artinya itu bahasa Arab yang sudah ada harokatnya artinya masih baru belum lama itu Oh salah Pak nanti nanti-nanti saya dengan eksternya kamu nanti, kok mengatakan Pak. saya salah ya intinya bukan, bro, iya, intinya kamu nggak bisa bawa kan baca ini. datamu gimana mau jelasin Bro Enggak itu Makanya masalah yang... itu, itu yang baru itu, itu betul anu bahasa Arab yang baru. Bahasa Arab yang lama, yang zamannya Nabi Muhammad, itu tidak ada harokatnya, tidak Aku ada tanda bacanya, Iya Pak. Nanti nah berarti itu kan bahasa Arab yang modern, yang baru, untuk membantu orang-orang di luar Arab, membantu untuk uh, mengerti huruf-hurufnya per hurufnya itu. Jadi so, itu bahasa berapa, Arab yang masih baru Mas Daniel. Bang, bang Sol, Bang Sol nanti saya nanti kami bawa komparasinya data yang uh, tidak bukan komparasi, iya. yang, komparasi, yang komparasi bukan ya. biar nggak muter-muter ini muter -muter. nih sebentar ya nanti ini saya, saya moderator sekarang kalau hari ini anda belum bisa buktikan kalau Allah itu Allah, Allah gelar saya beri waktu nanti malam ya, Silahkan iya. bawa data bawa Allah itu gelar langsung Mata. aja itu the poin in Betul, Allah ya. itu gelar ya, menurut ini, ya. ini ini ini ini gitu loh contoh gitu loh. contoh ya contoh Abdullah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 sedangkan oh iya. Mas Daniel itu satu tidak mengerti huruf Hijaiyah tidak gini. bisa berbahasa Arab gini. ya itu satu poinnya ya Mas Daniel membawa data berupa screenshot yang tidak tahu ujungnya alasannya masih belum bawa data oke kita maklumi gini. tetapi poin paling penting di sini adalah Mas Daniel tidak bisa membaca cuma ada huruf awal yang Mas Daniel lingkari Iya kan gini. itu versi saya di sini lingkari ya, itu gini. aja Gini, Berarti gini, data dulu. yang Mas Daniel bawa ini tidak akurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya, apa menjadi diskusi kayak begini? Mas, enggak. dia ngotot dengan keilmuannya yang menurut kami itu nggak berilmu. Enggak Lebih baik teman -teman jujur, Mas Muslim Daniel. Lebih baik, baik disin, jujur disin mengatakan bahwa teman -teman bisa jauh baca. Jadi bisa gini. dibaca kok bisa? Bisa dibaca. Oh. Kenapa oke, oke, sebentar. kita uji kita baca? baca itu, ya? Oke, oke, uji ya. Bentar ya, bentar, Bang Andi. Jangan pernah kamu menyalahkan, sedangkan kamu sendiri tidak bisa membacanya. Iya nanti. Sebentar. Itu. Iya. Ya. Apakah sore ini Mas Daniel bisa membuktikan kalau Allah itu adalah gelar? Bisa dibuktikan atau tidak? Ya saya mau mulai premis. Enggak nah, enggak dijawab dulu Mas Daniel. Terwaktu ya, ini. Apakah anda sore bisa, ini bisa. bisa membuktikan? Bisa. Datanya mana? Sangat bisa. Datanya ya, mana? Contoh. Iya saya. Yang contoh data langsung. Contoh datanya hmm. uh, nama ayah baginda itu ya. Lho kok lari ke sana? Ini mas Daniel. Data itu, oh saya telah membaca buku A Abdullah. dan buku Masa ini Abdullah sudah saya baca. Mana buktinya? Itu... Ini saya lampirkan screenshotnya. Ini judul bukunya itu baru Masa data mas, mas itu Daniel. Kalau saya bawa data nama Abdullah itu kan nggak sinkron itu mas Iya nggak sinkron. enggak kami sinkron itu. Bukan data Tuh. itu cuma omongan. Sedangkan yang kami perlukan adalah data buku. Tapi kan apa Allah bukunya itu? Manusia, apakah Pak? bukunya sudah dibaca dengan baik oleh Mas Daniel sehingga bisa menyimpulkan sesuatu di sini yang perlu dipertanggungjawabkan? Ternyata Mas Daniel belum bisa. Saya itu kan udah harus jangan. harus ada di situ loh. Ya, saya kan udah ngomong Pak Jul, kalau ada yang bisa membuktikan pakai data ya akurat, Allah itu adalah gelar. Saya dibaptis gitu loh. Sekeluarga loh, sekeluarga, sekeluarga. Sementar malam. malam. ya ya. Sebertar ya, se -se -se ya kita ya. mengharapkan saya, sangat pak mengharapkan Mas Daniel dan membawa data yang valid ya. Saya Tom, sangat menantikan itu nanti. Saya sebentar sebentar malam saya ya, pak ya. Pak Boleh boleh pak kami Luka. nantikan. Terbuka. Terbuka. Sangat terbuka. Saya sangat terbuka, terbuka. sekali Oke. untuk menantikan Mas Daniel membawa data. Pokoknya harus betul betul dengan akurat itu ya. Oke, itu. Ijin Bang. Pak admin izin Bang. Iya selamat bertanya. Iya ya. Kan tadi. Uh, menyebutkan Alkitab, Al ya berarti itu. Hmm. Alkitab dalam bahasa Arab, ya bang? ya Ya, boleh saya minta tolong dibacakan di Keluaran 27. Bang, itu bunyinya apa ya? Keluar. Keluaran berapa? Keluaran berapa? 27. Ayat, Keluaran Pasal dua Alkitab, Almuqodah, F. Alkitab, di dalam Alkitab, ah. yaitu bahasa Arab itu bunyinya apa? Keluaran 20, ya? Ntar, ya. Bro Abi nggak bisa baca ya? <laughs> bagus, ya bisa kan? ya. saya sama-sama belajar, Pak. Saya ngakuin ya, aja bagus, ya, ya, bagus. Gitu. bagus, bagus itu. Sama-sama belajar, mah Kalau ngaku, kalau jujur nggak apa-apa. Kita nggak. Ya, langsung ke bahasaratnya. Yang parahnya itu kalau udah nggak bisa ngotot, itu yang parah. Tuh susah kalau gitu. Ya ya. Adik nah, katakan. La cantiqobismiropba ilahika batilan anna rabba yuaqibu man man man nattaqqa bismihi batilan selesai artinya bahasa Indonesianya eh bro Daniel apa yang mau ditanyakan di sini bro Daniel Bro admin no bro, nah, bro admin bro admin itu ada terjemahan Ini Rob enggak ada aula Bro disini Rob enggak ada aula ya jelas ketendai hmm. ini enggak ada ketendai ya tandai nah. tandai ya 1 2 ya udah hmm. cuman dua ya tidak ada kata Allah ya tidak ada kata Allah ya coba terjemahan tidak bahasa Indonesia coba ke bahasa Indonesianya coba bahasa Indonesia ya terjemahan ya. Indonesia nya simsalabim abrakadabra jangan-jangan kita bro yang baca Indonesia kan baca ya ya kami yang baca jangan kita Iya. Hmm. Jangan menyebut jangan. nama Tuhan, Allahmu dengan sembarangan sebab Tuhan ah. akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dari mana kata Allah itu ada di sana? Tiba-tiba nongol di Indonesia. Iya, izinkan saya menjawab ya. Mungkin dasarnya ya. dari KBBI, Pak. <laughs> KBBI lagi, iya. jangan bawa bawa KBBI dong ya, karena iya kan saya, karena ah, kita saya hanya kita... kita... bisa. Ya, Oke, okay, okay, okay, kita kesempatan, KBBI. kita kesempatan, KBBI. Mas. You no, know. anu. eh. beratnya kita. Eh. Okay. Dibiarakan ya, dari KBPI. KBP. Gimana sih asumsi dia itu e, menerjemahkan? Apa Jangan itu ditutup, dari, Jangan ditutup, tutup. Jangan tutup. Jangan Kita harus ngerti lah. Kata-kata awal itu ya. Gini Mas Bro Admin, bagi kami itu nama Tuhan kami. Yang kamu pakai ya. Kami yang di sini merasa tersinggung. Kenapa Tuhan kami itu mahal esa ya. Padahal di tempat kamu dipakai itu Tritunggal Itu yang membuat ketersinggungan kami. Maaf itu ya. Seperti hmm. begini loh. Nama bapakmu namanya katalah Paimin. Terus payment dipakai di dalam arti bahasa Jawa itu orang yang lagi jongkok. Kira-kira kamu itu merasa marah apa nggak? Kalau nggak merasa salah, kamu kalau nggak merasa salah, nama bapakmu yang dipermainkan di tempat lain, terus kamu nggak marah ya? Saya perlu pertanyakan sebagai ya, anak yang sekarang, kurang baik ya, itu. Iya, ya, ya, sekarang boleh, boleh di-sharekan KBBI versi KPI-nya. KBBI, KBBI, nah, KBBI keluarkan nah, di Apa maksudnya KBBI, uh, KBBI maksudnya? artinya? artinya ya, artinya oh. KBBI kan jalan. Jalan lagi magrib ya, ya. siapa yang bisa share KBBI ya, ya sebanyak itu KBBI itu ya nama sembahan bahasa Arab nah. KBBI itu nama sembahan nama Tuhan dalam bahasa Arab nama nama Tuhan dalam bahasa Arab kalau ya. itu ya, ya, ya. Hmm. Ya. ya mungkin karena jawaban saya Tuh ya. itu, di, kan kan itu ada. ada ada dua pengertian yang pertama nama Tuhan dalam bahasa Arab yang kedua pencipta alam semesta yang maha sempurna jadi, Bro Bro Bro Bro begini ya ini iya, mau maghrib iya, iya. kan iya, jadi iya, kita iya. udah baca original text Bible dari bahasa Arabnya di situ enggak ada kata Allah di original textnya di betul, betul, betul. kenapa betul. di Indonesia langsung ada kata Allah itu simsalabim gitu loh ya, ditemui bahwa betul, betul. ini lain terlalu kreatif Iya betul. Iya Begitu. itu aja. Nah, rancu, rancu ya. Terus kata-kata awo itu ada dua agama yang memakai gitu loh. Kami di sini tersinggung loh itu. bener Kata-kata awo itu iya, Mae esa iya, iya. buat kami tetapi dipakai oleh kamu dan teman-teman kamu itu sebagai pengertian yang berbeda. Ini kan menyinggung padahal di bahasa aslinya di nah. saya yang sih tidak ada. Terus tahu mak kedebuk mak, ujuk-ujuk ada di kitab kamu terjemahan Indonesia. Ya? Terjemahan. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ini penghinaan, loh, Pak Jul. Iya, itu seperti begini, loh. Namanya Bro Admin. Kalau di dalam bahasilnya itu, sebagai seorang admin, kalau diterjemahkan, dipakai ke bahasa Jawa menjadi orang yang bela. Bagaimana? Apakah kamu gak tersinggung? Itu nama yang kita sembah, ini nama yang, ya, ya, ya. yang fundamental, gitu, yang paling sering didiskusikan di sini. Ya, itu kejadian satu, loh. Di situ, kejadian satu Indonesia-nya, nama Allah banyak banget, tapi di original tech-nya ada. Iya, tapi gak nama kan, ini. Ya. Hmm, baca sendiri aja nama Tuhan dalam bahasa Arab Ini ya, yang kedua itu, Mbak. Ya, memang Pencipta itu pencipta. Nah, pencipta kami yang berbahasa Arab mungkin Namanya... dengan penciptaan uh, alam semesta di pemahaman agama Kristen. Tetapi Yesus. di sini paling <laughs> pertama adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, artinya itu miliknya orang Islam. Bisa tadi yang pakai HP itu kan nama sesembahan dalam agama Islam itu kan juga ada itu. Itu ada. Gabungan dari kata-kata Allah azza wa jala, subhanahu wa ta'ala. Nah ini kan merujuk ke dalam keislaman semua Thomas. Tidak ada kata-kata di sini yang merujuk di dalam agama Kristenan. enggak ada. Tuh so, nggak ada kan di sini. Ya kamu kan memprotes masalah penciptaan alam semesta sempurna. Nah kalau ini kita kumpas lagi lebih dalam lagi siapa ya, sih pencipta alam semesta ini? Mungkin kejaban kamu Yesus. Nah Yesus itu siapa? Nah te apa tidak dan selanjutnya Mereka. dan selanjutnya. Yesus, Yesus sempurna. Ya, ya, nah berarti, berarti tidak bisa ya kita menggunakan pengertian nomor dua ya. ya? Pengertian dalam nomor dua itu bisa kamu pakai kalau pengertian dalam bahasa pertama tadi kamu rubah. Pakai bahasa apalah, bahasa aslinya apa, teos atau yesus itu terserah. Itu oke, oke, Dia sudah menjawab. Bang, terima kasih. Ya itu ya itu maksudnya itu begitu. Jadi, tidak ya. ada ketersinggungan di antara kita. Kembali lagi, bahasa yang sakral itu kalau dipakai orang yang memang dasarnya tidak ada memakai bahasa itu terus dipakai. Ya, akan membuat ketersinggungan seperti begini lah. Reog Ponorogo yang asli dari budaya Ponorogo terus diklaim oleh Malaysia, apakah orang Indonesia akan tersinggung? Jelas tersinggung, Bud daya batik yang asal di Indonesia diklaim oleh negara lain, kira-kira kita tersinggung gak sebagai orang Indonesia? saya tanya, pengertiannya begitu mas bro, ini apalagi masalah keimanan yang hakiki, yang kita bawa sampai mati, yang harapan kita kalau kita meyakini agama yang kita pegang bener, itu kita masuk surga nah ini agama kita yang kita bela-bela mati-matian dicomot oleh seseorang dicomot oleh sempalemga nah ini kan membuat kerancuan kayak begitu, Betul, lho, ya umpamanya begitu loh tadi Wayang. layang, layang. Reog Ponorogo, batik, keris, diciplak oleh negara orang lain. Ya, ya kita mau perang ya perang. Kalau kita menurut emosi, Mas Bro. Yang jelas Pak Jus. budaya kita diciplak orang lain aja. Kita sanggup untuk berperang kok. Ya. Apalagi ini masalah agama yang hakiki. Yang jelas di sini Pak Julai, ini enggak jujur Ju. dalam menerjemah. Iya, silakan Pak Ss. Ah, izin deh saya. Iya. Kan kalimat nama Allah ya hmm. kan saya bilang Allah itu siapa sih nama saya bilang itu Aha. kan sudah nama Allah itu sudah dikenal sebelum zaman Islam Iya terus Betul. itu yang harus kita akuin Aha. ya kan dan ini juga sudah dikenal pada oleh saat boleh ngekris Arab biar, biar dulu SIS dulu silakan deh ya, kan? Kristen Arab dia juga menyebut nama Allah hmm, terus saya rasa menurut hmm. saya hmm. Ini memang sudah nama dari Arab itu sendiri. Ya udah, berarti Anda setuju itu. nama sembahannya. Oke, Bang, boleh kan? Allah eh, itu nama. Iya, kan? Bang. Iya. Oke, okay. dan ini untuk itu SAS, itu enggak aku dia udah. Dia ya, enggak apa-apa, Bang. Untuk eh, SAS. Potong dulu, dulu lancarkan benar sebentar web, sebentar web, si sebentar web. Sebentar sebentar Silakan Anda mempergunakan kata Allah di dalam Bibelmu, tapi penerapannya yang benar, maknanya. Bukan Allah bapak Allah anak ini penerapannya salah. Sorry nih Pak yang ZCT. Ya, ini nggak oh. boleh Pak. Iya. Iya ya, itu nggak. yang nggak. harus di, diketahui oleh SAS. Celakan. Nah, Tapi sebentar. maknanya dibenarkan. Sebentar. Allah bapak eh. Allah anak benar enggak Saya baca juga nih sambil saya baca. monggo. Ya ya? orang Kristen Arab menggunakan istilah Allah Alat untuk eh, Allah bapak? betul betul Allah di dalam bahas di Bible dipasang apa dikatain sama Su'eb. Nama sesembahan, nama zat. SIS sudah setuju itu. sudah setuju tadi. Iya, boleh dipakai silakan, tapi maknanya. Nah, sekarang LAI maknanya benar enggak? Allah Bapa, Allah Anak. Ya itu. Terima kasih Bang Andi. Iya, saya setuju dong kalau itu nama sembahan. Setuju enggak, Pak? iya iya ini nama ya ya ini ada keterangannya kok iya udah nama. artinya kenapa tadi Anda tidak protes kepada Daniel kalau itu adalah gelar terus membawa data dia gak sendiri nggak bisa baca Pak kemarin kan ya, ya? sebenarnya benar sih uh -huh. tadi disampaikan Pak Zul itu dikutip mm. dikutip dengan nama kalimat Allah mm -mm. ya menurut saya sih kurang tepat Iya makasih pak kejujurannya Pak R kedua R lagi R tadi R ada tadi ayat yang diminta Bro admin itu di situ ya. Di original text-nya itu enggak ada kata Allah, tapi di terjemahnya ditambahin banyak, Pak. Karena ada pembongkaran publik, Pak, oleh LAI ini. Pak Hamdi saya tuliskan sedikit. ini ada ada bengkok lagi nih sama si SAS ini. Oh. Salam akal apa ini saya enggak tahu. Salam kesomplak kata. Sabar-sabar sabar, eh jangan terlalu bahasanya dijaga, eh Adikku sayang. Jadi di sini kalau menurut saya, Pak, ya SAS ya, mohon maaf nih lain di sini tidak jujur Pak dalam menerjemah ya serius Pak kalau saya baca mm -mm. kontroversi ini tahun dari tahun 1930 mm -mm. boleh gantian ya. biar boleh dulu gantian? Ab, entar, entar dulu web udah jelas ini artinya mudah-mudahan setuju nggak kalau elai revisi ini kata Allah dihilangkan aja Pak di ya, setuju setuju aja ya setuju akan ganti Iya oke okay. iya kenapa ya saya sedikit ya Nah Tadi SIS mengatakan bahwa dulu uh, sebelum Islam ada Kristenos itu sudah menggunakan kata Allah itu sangat benar sangat benar sekali tapi itu bahasa apa dulu bahasa keagamaan atau bahasa sehari-hari karena sebelum munculnya Biblos Arab di atas permukaan bumi ini harus kamu sadari karena kemarin ya saudaramu dari Arab itu yang bernama Hussein Kriting itu ya perhatikan Biblos Arab kamu tahu nggak sampai sini sebelum saya tunjukkan data Biblos Belum Arab tahu. muncul tahun berapa? Nggak. 8867 Masehi. Eh jangan omah dia yang jawab dong Gimana Ya apa-apa biar dia paham lah cepat ah Perhatikan ya Kau ya wahai SAS Ya Biblos Arab muncul di atas permukaan bumi Itu pada tahun berapa? Nah, Menurut mudah saya gak salah Menurut mudah saya gak salah pada tahun berapa? Saya 867. Oh, alhamdulillah saya enggak salah. Nah, dan juga Biblos Arab itu diterjemahkan dari Sebentar kau lihat ya. Entar saya kasih, saya kasih. bisa baca Arab main enggak? Isis. Kalau bisa enggak bisa. Enggak bisa, enggak bisa. Gak bisa, gak bisa oh, langsung oh, aja ya. Kalian jawab gimana sih? Iya. Ya perlu kita... diketahui itu dari arabicbible.com itu ya. Artinya itu situsnya milik orang Kristen juga. Tuh arabik ESA ini orangnya terbuka kok, jadi nggak usah dipaksa. Eh. Terbuka orang nggak bisa, gitu loh. Nah, Biblos berbahasa Arab ya, itu merupakan terjemahan dari bahasanya Yesus atau bahasa Aramaik ya. Semua Israel, Mario alahanam Mario katho atau meda berivrid. Oke sekarang gitu. ambil contoh satu. Jadi eh, sebelum tahun 867. Biblos bahasa Arab itu belum muncul di atas permukaan bumi. Memang Kristenos itu sudah menggunakan bahasa Arab. Tapi bahasa sehari-hari. Bukan liturgi. bahasa keagamaan. Artinya liturgi gitu ya. Sekarang ambil satu. eh, eh, eh. Ambil satu ayat di Bible. Aramaiknya, diterjemahkan ke Arab. Ambil contoh, contoh satu. Kalau saya Oke. rasa terjemahan Buka ke Arab itu jujur, ya. Aramaik dulu, baru ke Arab. Pasti jujur. Pasti jujur, tidak beda dengan Lai. Lihat aja. Kita ambil contoh ya Aramaik ya, ya. entar Aramaik ya bahasa. Ini kalau masih dibantah lagi keterlaluan, kan ini bahasa Tuhan kalian sendiri loh, bukan ya. bahasa gue. Kalau masih lo bantah, terserah. Ini bahasa Tuhan kalian sendiri. Ya. Yang tadi uh, keluaran berapa Epo? Keluaran 20 nomor 7 Ya itu aja, nggak apa-apa. Nah itu aja, gampang. Gak, gak gak pakai bahasa Aramaik? Aramaik kan perjanjian perjanjian ini baru. Ya. Kita silakan. pakai bahasa Aramaik. Iya. Boleh. Yohanes satu satu aja. F. Nah nanti baru kita ke Yohanes. Tenang nanti kita ke Yohanes. Silakan. Antar ya. Silakan. Lo bawa apa ya Mark ya? Apa? Hmm. Oh kita dia. lihat ya. Dalam Markus lima belas, oh, bukan dua sembilan lah. Dua sembilan, iya, Nah, jadi dikatakan, "Nah, eh, tiga puluh, iya, 29. sembilan, entar, entar, entar, Berbe entar salah, salah, salah, Berbeda dia, dua sembilan, tiga puluh di sana, sama Enggak, dengan Yesaya kan sembilan, sa sama, saya dengan sembilan lima, sama dengan sembilan enam juga. Itu, saya sembilan lima, sembilan enam juga, gitu loh. Nah, kita lihat di sini. Hmm di dalam 29 sembilan larinya ke tiga puluh lagi lo isinya di dikatakan yeah. ya omar le yesus kademoin men klu khulhun pokode neh israel morio alahan morio kat hu ya sema israel dengarlah lawan orang israel uh. morio alahan morio sepadan dengan yudhe wabhe alahan itu sepadan dengan ilah Ya, bukan Allah. Terjemahan ke Arab, tip. terjemahan ke Arab, terjemahan ke Arab. Ya, malah bertentangan. Ini tunjukin ya, ya dalam ayat yang sama, Markus. Hmm. Ya, Iya simsa karbarba. Nah, dikatakan ya, fa'aja bahu awala, awala, awalal wasaya Jami'an, hia, isma, ya, israel. Robbu ilahuna Robbu wahid nggak ada kata Allah nggak ada Gak ada Karena kata Allah iya padahal baik. yang tadi salah ke bahasa Indonesia Ed. ke bahasa Indonesia itu di atasnya Allah. ada tuh di atasnya ada tuh itu dia ya jawab nah, Yesus hukum yang terutama ialah dengarlah wah, orang Israel Tuhan Allah kita dari mana kata Allah Nawa lagi di sini itu dia walah-walam itu loh bro SIS, dari mana lagi kata Allah ditambahin, ini yang problemnya LAI ini loh, kesel gue sama LAI itu loh. <gutus> yeah, ya tiga sampaikan aja ke LAI, ini kan juga dilema untuk <gutus> warga Malaysia. SHS, gitu. Nah jangan disangkut tautkan Malaysia dengan Indonesia beda, yang jelas begini loh mas bro, mas SIS ya jika lihat kamu juga beretika ya. Jadi kita kan pengennya bertoleransi ya, tapi dalam bertoleransi itu kan ada batas-batasnya. Kita pingin ya, kita saling menghormati. Kami di sini yang mungkin menyarankan agar teman-teman yang Kristen itu kembali ke bahasa yang aslinya. Seperti kata-kata Allah itu diganti dengan kata-kata yang sesuai dengan keimanan kalian. Karena di samping kata-kata Allah masih banyak juga kata Rasul, kata Isa. ntar sebagai contoh ini agak bergeser sedikit ya. Kata Isa, Isa itu adanya di Al-Quran. Sedangkan kalian teman-teman yang Kristen kalau berdebat itu tidak mau menyamakan Isa dengan Yesus tidak mau mati-matian mereka, tetapi fakta di kenyataan yang sesungguhnya kita lihat di tanggalan itu masih ada kata-kata Isa. Ini akan membuat rancu umat kami yang Islam awam rancu. Ini kok sama ya? Tapi kalau kita tidak lagi, loh ternyata yang dalam versi Islam itu Isa tidak di, disalib, tidak dibunuh. Betul. betul di keimanan betul. kalian itu Isa di Salib dibunuh. Nah ini kan jelas perbedaan yang sangat signifikan. Tetapi kalian mau mengambil kata-kata di dalam Al-Quran. Saya punya indikasi ini hanya untuk sebagai pemurtatan aja, Misi-misi misionaris. Kalau boleh saya berkata begitu. Untuk mengaburkan keimanan kami. Karena kami sering mereaksi ya, sebuah video. Dengan kata-kata pendeta Rizul Lubis mengata mengatakan Isa. Isa dan Isa memakai surat di Al-Quran. Azugrub, jalan yang lurus. Itu dipakai kata-kata Isa. Saya yakin ya, kalau orang-orang Kristen ini memakai bahasa asli tidak mengurangi keimanan kalian dalam menyembah Yesus, tidak akan mengurangi. Tetapi kalau kalian mencopot-copot bahasa kami yang ada di Al-Qur'an, ini yang membuat ketersinggungan di antara umat. Betul, Mungkin ya. SAS ini nggak bisa nggak punya kekuatan untuk merubah di LAI, tapi dengan kita di sini bersatu padu untuk kembali ke bahasa aslinya. Minimal Saudara SAS yang dari kekristenan bisa menyuarakan saya tidak setuju. Lah itu baru fair. Ya, betul, supaya enggak terjadi beginian tadi nah, sini juga yang tidak hmm. perlu kekuatan untuk merubah karena itu otoritas dari <laughs> kristanaan izin Pak Jul iya iya ya kalau saya lihat dari suku kata Allah ini sendiri yang sudah dikenal tadi kan sudah saya bilang pra Islam Arab hmm, hmm. terus ya kan Arab Kristen lalu ah. Islam itu sendiri kata Allah itu ya saya sudah bisa menyalahkan siapa-siapa memang itu yang terjemahannya terjadinya seperti itu ya mau ngomong apa Ya begini. Kalau tampilkan yang 1 pasal 1 sampai 14 ya e, tolong. Ya sambil di apa kita menunggu ya kita harus jujurlah jujur kepada ajaran kita masing-masing. Saya satu, kira ya kembali lagi kalau teman-teman ini memakai bahasa Bukan. aslinya. Bahasa Indonesia aja. Kenaikan Yesus ya itu enggak apa-apa itu lebih jelas berarti kami di sini muslim lebih kuat lagi keimanannya oh ternyata Yesus itu miliknya orang Kristen dan kami tidak mau berusaha mencopot-nyopot kata Yesus kita masukkan dalam sistem keagamaan kami. Yeah. Izin bagi. Yes, betul. Ini, ya. dengerin Pak ya kalau mau jujur ya. Ya, dengerin kalau mau jujur terjemahan bahasa Indonesianya nih. Pada mulanya adalah Milta Milta itu bersama-sama dengan Theos dan Milta itu adalah Theos. Itu jujurnya, Pak. Itu jujurnya Milta ini. itu Aramaik kalau hari aramai, ini Logos. Hah. Eh Logos, pada mulanya adalah Logos. Logos pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos dan The Logos itu adalah Theos itu aja itu pak. baru benar itu baru benar eh uh, Mas web itu bisa enggak yang itu yang hmm. paling bawah itu diterjemahkan satu perkata bisa enggak itu perkata-kata hmm. coba Feel biar kita di sini enggak di, sama Feel itu ada nggak aplikasinya itu yang mana yang dibawa itu loh oh, langsung di-langsung di. saya. Saya. Nah, Coba kalau nggak punya coba kamu terjemahkan tuh tempat pertama apa pada mulanya itu nah. apa ya yeah. oke okay fil badai kanal kalimah pada mulanya adalah kalimat ya wal kalimat karena ingin dan kalimat itu bersama-sama dengan teos bukan Allah dong kan Yunani ya kan wa kanal kalimatu dan kalimat adalah teos Oh ini juga Arabnya ada salah nih ada kata Allah lagi diambil nih yang salah dari mana jadi oh, Allah kita kembalikan ke bahasa ibrunya masuk ada enggak itu Hebrew kalau Hebrew Oke okay. saya lebih bah, suka makanan saya itu ya bahasa-bahasa yang, yang aslinya ini Nah itu bisa enggak diterjemahkan nah. katanya itu satu persatu Oke okay. beresit Hayah dafar pada mulanya adalah dafar atau words perkataan waH dafar Hayah imha Elohim dan perkataan adalah bersama-sama dengan Elohim. Elohim atau Tuhan, ya Tuhan, ya. Elohim hayahadavar dan Tuhan adalah words atau perkataan itu lain tepat. Tol. Diterjemahkan sudah mbak Kesia ayat itu. Terang Elohim. Itu, ya. Elohim, Elohim hayahadavar. Ya. Mukhtawar moto yang bahas Mukhtawar moto haiya, haiya, bahas bahas.